Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini uh, kita ada di Pulau Kali, kita sedang nanam-nanam mangrove di sini uh, uh, bersama dengan rombongan. Di sini sudah ada uh, narasumber kita, Bapak boleh dikenalkan uh, namanya siapa, dari mana, kemudian tujuan dari kegiatan hari ini apa? ya saya Guntur selaku koordinator CSR PT Indonesia Power P juga Cilagon Omu Iya kegiatan kita hari ini adalah penanaman 10.000 mangrove. Salah satu stakeholdernya adalah MTS Negeri Lima Serang. Tujuannya hari ini dengan berbagai macam stakeholder di Pulau Ampel, PT Indonesia Power PLTG Cilegon Omu bisa berkontribusi dalam penghijauan pulau. Bisa untuk filter bencana bencana tsunami, air dan bencana-bencana yang lainnya yang mungkin berpotensi di daerah sini bisa terjadi dengan adanya kegiatan penanaman 10.000 mangrove ini diharapkan dapat mencegah atau memitigasi atau meminimalisir kejadian bencana seperti tsunami dan aerob seperti itu berdasarkan hasil survei atau hasil kajian kami bersama dengan beberapa stakeholder. Nah, di pulau kali ini ternyata dinyatakan sebagai salah satu pulau-pulau yang akan dijadikan sebagai pulau konservatif yang untuk penanaman mangrove, untuk kegiatan nelayan dan kegiatan untuk bagaimana bisa uh, menjadi e, rumah ikan atau menjadi tempat untuk nelayan-nelayan bisa beraktivitas itu. Selanjutnya setelah e, diadakan penanaman seperti ini ya yang luar biasa e, harapan dan upaya ke depannya itu seperti apa setelah adanya kegiatan ini? Iya harapannya selaku PT Indonesia Power Peltegu Cilegon Omu kami terus bisa mensupport terus bisa untuk mengembangkan, terus bisa untuk maju bersama masyarakat yang ada di Pulau Ampel. Selanjutnya kami berharap juga masyarakat dengan uh, kesadaran uh, kolektif untuk sama-sama menjaga lingkungan, kalau bisa satu orang, satu pohon, satu tahun untuk uh, menjaga uh, kelestarian lingkungan, untuk sama-sama menurunkan pemanasan global agar kita semua anak cucu kita bisa dapat merasakan udara yang bersih, lingkungan yang lestari, dan kebahagiaan bersama. Ya, Nama saya Jainal Abidin dari selaku ahli tata kelola pembangkit di PLTG Uculegon. Jadi eh, di sini kami dalam rangka menanam 10.000 mangrove ya. Kita mencoba menanam ini uh, agar ada uh, biar di sini uh, istilahnya kalau di darat itu penghijauannya. Nanti diharapkan nanti uh, dengan adanya mangrove ini akan membantu, uh, membantu uh, apa pertumbuhan dari uh, mangrove ini sehingga nanti akan ada ada ada ada gunanya untuk untuk uh, lingkungan sekitar sini. Ini mungkin nanti juga akan kita akan mencoba menanam juga di, di tempat lain. Nanti kita, setelah kita lihat uh, ini kita uh, istilah berhasil nanti akan kita coba kita coba tanamkan lagi di tempat-tempat yang lain yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Serang. Kami dari pemerintahan Desa Semuranja, saya selaku Kepala Desa beserta staf. Dan unsur Karang Taruna menyampaikan terima kasih yang pertama kepada manajemen PLTGU Cilegon yang sudah mengadakan event ini yaitu penanaman mangrove sebanyak 10.000 pohon dan Alhamdulillah sudah melibatkan kami selaku pemerintahan desa Sumuranja, pemerintahan desa Pulau Ampel, Karang Taruna, Kaukus, pihak, institusi sekolahan yaitu Mad Sanawiyah dan juga SMA Negeri Satu Pulau Ampel yang insya Allah kegiatan ataupun event ini akan bermanfaat bagi lingkungan kita terutama pulau kali yang berada di wilayah kecamatan Pulau Ampel ini yang notabene sekarang ini mungkin sudah tergerus abrasi, jadi dengan adanya penanaman kembali mangrove ini akan menjadikan biota laut akan semakin hidup dan insya Allah akan bermanfaat kelak buat anak cucu kita. Bagaimana pengalaman hari ini menanam mangrove? Uh, seru ya pastinya menambah pengalaman baru, apalagi ini pertama kalinya kan buat kita, uh, apalagi nih pegang bibit mangrove aja kita baru pertama kali kan Jadi uh, suatu pengalaman yang luar biasa dong pastinya, kan seru kan pastinya, apalagi bisa uh, sambil main-main air kan di pantai gini Supaya mangrovenya bisa tumbuh lah kayak yang lain-lainnya di sini itu kan yang tumbuh secara alam ya, ini kita bantu dengan bibit mangrovenya Nyesel nggak hari ini basah-basahan, pakai kayak gini, kotor-kotoran? Nyesel nggak? Nggak, nyesel. Nggak nyesel? Mm -hmm. nyesel? Iya, seru, okay. seru, seru. Seru. Jadi hari ini kita seru-seruan ya? Iya. Oke. Okay. Ya harapannya semoga ini mangrove-nya bisa jadi, bisa tumbuh besar, bisa tumbuh berkembang, bisa punya anak lah. Kayak yang di belakang-belakang itu mangrove-nya semua ya. Ya udah, segitu aja. Ada rencana nanti berapa tahun lagi akan ke sini, nengokin hasil tanaman kalian? Ya setahun, dua tahun, coba ditengok dulu lah ya. Gimana, ini bisa tumbuh apa enggak? Kalau enggak, coba tanam lagi deh. Wih, berarti patang menyerah ini. Luar biasa anak-anak KMPS -anak lima Serang.